Karim Benzema gagal penalti Carlo Ancelotti membela. Kegagalan Karim Benzema mengeksekusi penalti membuat Real Madrid gagal menaklukkan Osasuna dan kehilangan status pemuncak klasemen sementara La Liga 2022-2023. Namun penyerang berkebangsaan Prancis itu masih dibela pelatihnya Carlo Ancelotti. Dalam laga yang berlangsung di Estadio Santiago Bernabeu Senin 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor satu sama. Gol Vinicius Junior jelang babak pertama berakhir dibalas Kika Garcia pada menit ke-50. Madrid sebenarnya punya peluang untuk meraih kemenangan saat wasit menghadiahi penalti pada menit ke-79. Sayangnya Benzema yang maju sebagai eksekutor gagal melakukan tugas usai tembakannya membentur mistar. Ini menjadi kali ketiga secara beruntun Benzema gagal mengeksekusi penalti kontra Osasuna. Menariknya, kiper lawan yang dihadapi Benzema dalam tiga kesempatan tersebut adalah Sergio Herrera. Herrera menanggalkan dua penalti Benzema dalam satu pertandingan pada April silam. Ia seolah tahu betul kemana arah tembakan pemain berusia 34 tahun tersebut. Statistik buruk itu nyatanya tidak membuat Benzema kehilangan status sebagai eksekutor penalti utama Madrid. Jaminan tersebut diberikan langsung oleh Ancelotti. Benzema adalah penendang penalti terbaik di skuad Madrid. Dia mencetak gol penting melawan City musim lalu dan ini status eksekutor penalti tidak akan berubah, kata Ancelotti usai laga. Ini bukan permainan terbaiknya, tapi jelas dia tidak mau segar dan dia perlu bekerja. Dia tidak bermain selama sebulan. Statistik penalti Madrid memang cukup buruk di ajang La Liga. Dari tujuh kesempatan terakhir, lima di antaranya gagal dikonversi menjadi gol. Florentino Perez PD Benzema pemenang Ballon d'Or Presiden Real Madrid Florentino Perez cukup percaya diri Karim Benzema sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or. Benzema sejauh ini telah mencetak 44 gol dan 15 asis dalam 46 pertandingan terakhirnya, sehingga Florentino Perez menganggap Kapten Real Madrid layak mendapatkannya. Bahkan Florentino Perez dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk Benzema. Kontrak itu membuatnya bisa membela Real Madrid hingga tahun 2024. Benzema telah diberikan penghargaan UEFA untuk pemain terbaik tahun ini dan dia akan mendapatkan balon dior dalam beberapa hari mendatang. Tak akan ada yang mempertanyakannya. Jelas Lorentino Perez, menurut Diario AS, karena Ancelotti dan pelatih fisik Antonio Pintus meningkatkan beban pada lutut yang terkena bursitis. Langkah ini untuk membiasakan kaki sang pemain merespon gerakan dengan tujuan menghilangkan nyeri akibat pembengkakan. Hasilnya Benzema bisa tampil melawan Osasuna. Terlepas dari performa kurang maksimal, Ancelotti ingin Benzema on fire saat laga El Clasico 16 Oktober mendatang. Benzema benar-benar luar biasa. Dia akan memulai pertandingan besok. Kesehatan fisiknya sangat baik. Saya pikir dia dalam kondisi sangat baik. Dia akan tampil, kata Ancelotti. Real Madrid harus ditahan imbang Osasuna di Santiago Bernabeu, Senin 3 Oktober 2022. El Real saat ini tergusur dari puncak klasemen, Barcelona unggul dalam hal menjaga gawangnya dari kebobolan. Alasan Aurelien Chouameni pilih Real Madrid ketimbang PSG Aurelien Chouameni memilih untuk pindah ke Real Madrid meski juga diburu Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain berusia 22 tahun tersebut kini buka-bukaan terkait pilihannya tersebut. Chouameni dianggap sebagai salah satu gelandang muda dengan masa depan cerah usai tampil impresif bersama AS Monaco. Sederet klub besar pun berusaha mengamankan jasanya. Bukan hanya Madrid dan PSG yang terkesan dengan penampilan Chouameni, namun kedua klub besar tersebut berani memenuhi bandrol mahal yang ditetapkan Monaco. Madrid akhirnya keluar sebagai pemenang dalam perburuan Chouameni. Los Blancos menebusnya dengan harga sekitar 80 juta euro. Memilih pindah ke Madrid ketimbang PSG dianggap sangat beresiko, namun Chouameni tak ragu untuk mengambil tantangan ini. Saya tidak ragu dengan PSG karena mereka juga klub Eropa yang sangat besar. Namun saya sudah mengambil keputusan untuk pindah ke Real Madrid, kata Chouameni. Chouameni juga menanggapi harga mahal yang dikeluarkan Madrid untuk memboyongnya. Ia mengaku tidak ambil pusing dengan fakta tersebut. Tidak masalah tentang biaya transfer karena di Madrid selalu ada tekanan. Namun saya mencoba untuk memenuhi harapan dan sejauh ini berjalan cukup baik, tambahnya. Saya bukan orang di kantor yang memutuskan biayanya, baik itu 80, 60, 40, karena pada akhirnya Anda tiba di Madrid dan Anda harus siap tampil. Cuama ini kini secara perlahan mulai mampu menembus skuad utama Madrid. Kepindahan Casemiro ke Manchester United melapangkan jalannya untuk menjadi pemain kunci di tim asuhan Carlo Ancelotti. Valverde miliki banyak kesamaan dengan Steven Gerrard. Manager Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengatakan Federico Valverde mengingatkannya pada Steven Gerrard, serta mendukung dia untuk menjadi pemain yang lebih baik daripada legenda Liverpool itu. Steven Gerrard diketahui telah memenangkan Liga Champions, UEFA Cup dan FA Cup selama 17 tahun karirnya di Liverpool, serta punya total 114 penampilan untuk timnas Inggris dan bermain di enam turnamen besar internasional. Dia, Valverde memiliki banyak hal yang sama dengan yang dimiliki Gerrard. Bagus baginya untuk dibandingkan dengan pemain yang telah sukses itu. Federico memiliki segalanya untuk mencapai level Gerrard dan bahkan lebih, ujar Carlo Ancelotti yang dikutip ESPN. Federico Valverde bergabung dengan Real Madrid sebagai remaja dari Klub General pada 2016, setelah itu baru bisa melakukan debut tim pertamanya bersama El Real pada 2018. Ini Valverde telah menjadi pemain yang semakin penting bagi Real Madrid selama 3 tahun terakhir, termasuk memberikan assist untuk gol Vinicius Junior dalam kemenangan 1-0 di final Liga Champions musim lalu atas Liverpool di Paris. Dengan 4 gol musim ini, 3 di La Liga dan 1 di Liga Champions, angka itu sudah menjadi awal musim yang baik bagi gelandang asal Uruguay itu dalam mengeksekusi ke gawang lawan.